Letusan Gunung Berapi Bawah Laut Raksasa Hunga Tonga Hapai di Pasifik telah memicu terjadinya gelombang tsunami di Tonga Kerajaan Tonga. Sebelumnya muncul peringatan tsunami di beberapa negara akibat letusan gunung berapi tersebut. Oke guys, ikuti video detik-detik meletusnya gunung berapi Honga Tonga. Tetap di channel RBS Robinson.